Gue namanya Srimulyani juga lo? Nah iya Boleh, <laughs> gue ayuh mana? Ayuh apa ya? Aku suruh <laughs> namanya Srimulyani juga Oh ini tau, Srimulyani Lu Srimulyani, bukan Sugeng. <laughs> sangat kalau terima baru saja landing mungkin bersama dengan rekan-rekan juga ya. Kami dapat menuju ke ruang untuk dapat menikmati. berkenan kepada Wakil Bupati boyolali Bapak Wahyu Irawan cenggung banget, ini sampe di rumah jadi kalau nanti di rumah, aku harus bikin nah, ini repot nanti ya eh, kalau nanti masuk Tok Tok bayar ini Pak Tok Tok, bayar ini yang sopan-sopan terus terus bisa dipakai terus sephere buka kaca gitu harus ini pesal tadi ada 94%. Dan tadi kita berarti Bangga di sandingnya kan. Bangga pun. Boyolali Bupati Boyolali. Oke. Bu. Sarapan. Kita langsung aja, oh, Pak. Ya, kita sini Pakai Bersama, dalam kerja bersama inspeksi lapangan dan diskusi dengan Dutri bisa Pak. YouTube, di dan untuk di itu. itu seksi 1 paket 1.1 Solo Padang STA 0 sampai dengan STA 22300 saat ini Alhamdulillah Bapak dan Ibu berada di kantor proyek PT. yang Persero TPK dan akan melakukan kunjungan di lapangan sebagai wujud komitmen manajemen pada penerapan sistem memberikan informasi keselamatan selama berada di lingkungan proyek Nanti selama berada di area proyek kami menghimbau bapak dan ibu menggunakan alat pelindung diri yaitu minimal memakai helm kemudian rompi juga bersepatu yang telah kami sediakan dan akan kami saat ini adalah pekerjaan timbunan tanah dan struktur. Dan rombongan akan menuju di bawah mana terdapat lalu lalang dump truck dan alat berat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya terpagrak. Resmi mohon berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang berada di lapangan. Kami akan mendampingi Bapak dan Ibu selama berada di area ini akan sangat bersenang hati dan akan membantu. Demikian safety induction singkat, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari awal hingga akhir kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk menaiki transportasi ataupun kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian bersama-sama kita menuju melakukan inspeksi ke jalan tol seperti yang telah disampaikan pada saat safety induction. Sekali lagi kepada mohon Menteri. maaf kalau uh -huh. yang ikut tolong terbatas saja. Sekali lagi untuk rombongan yang melakukan inspeksi hanya dalam. Nasional akan melalui penyudah-penyudah uh, kemudian ini nanti yang berujudkan dalam tol selanjutnya nah ini progres konstruksi uh, yang sudah kita lakukan sudah berjalan dari STA 0 sampai interchanges sekarang anum sepanjang 13 tahun terakhir sepanjang 13 km kemudian untuk selanjutnya kita akan selesaikan juga dari Karang Anom sampai dengan Interchange Station kurang lebih 10 km untuk targetnya akhir Desember Bapak Ibu ya akhir Desember Insya Allah ini sudah tersambung dan konstruksinya sudah selesai, hanya sedikit ada kendala, ada lahan-lahan ini sedikit-sedikit belum bebas, ada yang karakteristik khusus. Jadi fase-fase bu, makaf TKD. Kemudian kalau yang di sini ini sekitar Desa PP, namanya ini ada permalakan dari warga, kemungkinan sih, kemungkinan arahnya lebih ada eksekusi, Jadi terkait sama kongres lahan Bu, untuk di seksi 1.1 ini sudah mencapai 93 persen Yang sudah kita realisasikan untuk pembayaran 2,7T Masih ada proses di BPN sekitar 385 miliar Dan keseluruhan untuk kebebasan lahan 3,2 satu t jadi kita memang disupport full karena membeli SPP itu artinya apa? Surat pengolahan pelayanan jadi setelah itu kita masuk serahkan ke masyarakat jadi sudah menjadi uang ganti keuntian IGK ganti Jadi banyak yang senang lah jadi memberi manfaat sebelum jalan tol jadi juga dengan berdasarkan lahan ini banyak manfaat bagi masyarakat kemudian kemudian uh, Memang di sini kebetulan kita timbunan semua, uh, jadi kebetulan timbunan kita itu sekitar 11 juta meter kubik. sekarang sudah terrealisasi 4,4 juta meter kubik, sisanya 6,6 juta meter kubing. Sudah, nah. dan kita review juga rezortnya yang tadinya 6 meter, nanti akan kita review beberapa bisa memerangi ya jadi banyak perlintasan-perlintasan Bu bang sekantor dari pemerintah daerah itu tetap mintanya itu kiranya -kira sekitar lima satu jadi kita juga agaknya gitu ya membutuhkan timbunan yang agak banyak ini dokumentasinya ada beberapa Struktur jembatan, sungai, di jembatan-jembatan Ini kita sudah lakukan di konfret, di konfretan 20 Sudah Penggunaan struktur ini progresnya sudah cukup banyak Jadi hanya tersisa 65 saja Untuk penggunaan struktur Baik jembatan sungai, lalu uh, Saluran, dan trafik Dari tanah Iya, pos karakter itu seperti ini bu. Ya, yang di bawah. Ini ya, bukan Iya. Kalau pos traffic tak akan besar bu. Seperti ini. Jadi kita juga uh, membuat di mata itu tidak pas dengan uh, lebar sungai kita kasih lebih bu untuk mengantisipasi perkembangan ini. Baik, kita bisa tidak di Bu. Maaf, di situ, mana? Lebaran. Lebaran. Kita sediakan satu lajur, jadi kita ketahui bersama bahwa apa Bahwa sering terjadi unjuk Sering terjadi kemacetan, Pak Ibu, di eh, Kartasura, terutama di eh, di Batu itu, kemudian nanti ya, banyak apil lampu-lampu merah, lampu merah yang ini apa, eh, mendekati kapasus, yang terjadi juga ada persimpangan itu. Nah, jadi dengan dengan dari musola ini akan sangat membantu untuk mereka para lintas di dalam nasional. Sementara ini kami siapkan ambulans terdekat, ambulans terdekat, dan, mudah, sudah dan sudah. Di, tadi yang kalau kita masuk utama sampai nanti keluar di desa keteguhan di desa Sawai, seluruh dilakukan. Tapi kondisinya memang sudah terjepit, jadi sangat layak sekali untuk dilakukan sebagai penyelesaian fungsionalnya dari jenis loh, kalau yang di bawah itu namanya kalau itu namanya kuliah lapangan oh, yang di bawahnya itu kalau taru yeah. yeah. yeah. uh, taruh taruh Iya. sampai lebaran bisa. Taruh taruh taruh. Oh. itu semuanya? kok Jadi kalau terlalu banyak itu akan sendiri karena oh. susun oh. batang itu. Oh, okay. makanya okay. ini tuh letak yang kita desain sendiri kalau enggak nanti... kalau enggak dia bergerak, nanti dia letak? letak, letak kalau dia susur ya ya pakai kanan-kanan iya, kita silap, yeah. supaya kita sama seperti itu leleng leleng ini di atasnya dikasih di apa? Pak, Honda. Kalau ini sudah Ini Sudah jadi ya. Iya, Iya. yang sambungannya aja nanti aspal. aspal saya Kalau ini sebenarnya licin. Ini Jadi ini yang nanti udah dilewatin kayak gini. Iya, udah jadi. Ketebalan berapa nih, Pak? Pak Nah, Bapak sudah mempertimbangkan climate change, jadi kalau kena apa banjir segala macam. Nah, ini ada, itu, pil, kan? ada pil banjirnya. ada banjir ya. Ada, ada oh. pil banjir oh. di sini. Okay. Jadi ini kalau ini kan kita marga dengan uh, SDA bisa lihat di sungai-sungai tadi bokas, box box covernya sudah dihitung uh, kinya berapa gitu, dengan pil banjir berapa di sini. Gitu. Ini per kilometernya sama yang di Semarang kemarin jelas ikan bawal penuh dan sama banyak. Karena oh, itu tanahnya lunak, tanahnya lunak, jadi oh. perlu dredging. Semarang demak itu kemarin tuh, tanah lunak karena bekas karena pantai kan, pantai itu di daerah pantai, teman pantai. Ya, jadi, mudah. dulu bawah, ya. Ya, harus pakai heavy coal Yang seranya. ini berapa? ini antara 200-300 300 300, 300. 300. Biar per kilo. Oh, per kilo. Itu. Marang, ya? <laughs> Bukan ini, Bu. Karena bangunan-bangunan <laughs> bangunan, bangunan, bangunan, bangunan, bangunan oh. Lata -lata 100 150. Oh, karena pakai elevasi-elevasi. Iya, elevasi Makanya ya. Anda pakai rata-rata. Ya. Kalau ini aja, ini kita 150. Ya. Ada banyak <tongan> rata yang mengalami masalah di rata ada, ada eh, masalah oh kan rata ada masalah ada masalah di bawah, ada masalah di bawah, ada masalah ini bawah, ada masalah di bawah, ada ada masalah di bawah, ada ada ada Rata-rata itu, box apa yang tadi? Nah, tadi. Nah, nah, saluran air. Ah. lupa saluran air, dan ada juga untuk jalan. Jadi dibelah, jadi Kalau teman berlatih, biasanya kasih. Iya, iya. tadi Oh jadi. Beban, Pak, ini. Jadi kita ngitung di pesawat, bebannya. Order. Kalau yang di sisi Semarang kemarin mereka dibilang. Bukan trafiknya luar biasa. Itu perbelasan lahan, kan? Dibilang mustah. Niatan enggak? Kalau begitu nanti ada truk, kalau dia musnah berarti nggak bisa berfungsi menurut saya. Tidak ternyata berfungsi untuk kemarin sore. Oh, bisa jadi aset. Kalau dipingin kering. Iya, iya, karena Bapak bikin hubungan, ya, jadinya ya. tanah di bawahnya kemudian bisa. Karena kemungkinan diputuskan keromimanya hmm. uh, berdasarkan atas tapi dia punya surat tanah kita tahu Pernah. tanahnya itu luasnya berapa ya, karena kan sekarang tergenang air dan kemudian bapak hilangkan semua patok-patoknya itu dibikin kalau sebelumnya kan dengan salam osa, dia 25% dari NG Iya. Oh, sekarang tidak ada yang ke pusnah jadi hasilnya bisa naik, dia bisa dapet kutu. Apresel. Apreselnya menyampaikan harga sesudah ada tol. Iya, iya. Gak tau. nanti Oh, harga saat ini, SIS. SIS. Hari ini diutapakan, Pak Kutina sudah keputusan. Iya, waktu aku terjemah itu, tuh batinnya bilang, "Ayah, sih, yang ngurus, orang uh, Biayanya Elman makanya, makanya, makanya, makanya, makanya, dapat makanya, dari kita? makanya, ya, cuman salurannya beda-beda yang satu Elman, ya, ya. Satu adik yang, adik yang adik ya. satu Adikar, yang dua-duanya itu namanya biludeline kalau kita. Nah, kita. Plusnya ada penjaminan dari BPI juga bu. Oh BPI menjamin berapa itu? Totalnya 2,8 2,8 t untuk keseluruhan. Keseluruhan. Apa risiko yang dijamin? Itu kelambatan tanah, kemudian DTT, kebesaran tarif, sama risiko politik. Oh risiko politik. Tarif kan beliau yang menentukan, jadi kita menjamin pak Siap, itu. Sayang, sayang. Ini apa pembentasan anak. kita menjamin ini kalau terlambat, ini kalau masalah tarif, yang satu masalah politik. Politik ini, Bu. Ada tiga nih, saya jamin. 2, berapa berarti? jaminannya berapa? Tart total, total out adanya ada. itu total. Iya, fee-nya berapa jaminannya ini? Ini yang di-cover kan berarti? Iya, iya. 100.000 per Tapi ya. sejauh ini belum pernah ada, Bu. Tentunya <laughs> <laughs> Bisa selesai Desember, Bu. Memang tanah. <laughs> <ada sesuatu>. Jadi <tuk> yang tanah-tanah yang tadi, yang masih orange itu, yang tanah khusus atau yang tadi masyarakat itu? Yang, tanah yang, <tuk> yang ini, ini kuning ya. sama orange kan belum nih Pak. Kami ya, bilang ya, ya, ya, ya. Desember kan ya. dari sini ke sini, kan? Desember sampai kelatan, ya? Yang... Ini, ini kan masih ada yang kuning ini, belum ya, bebas. Ya. Ini karakter khusus. Ya ya hmm. sama Pak Gubernur Pak Gub desa PP, Pak. desa PP. sudah bupatinya? ini sungguh-sungguh Bupati. Yang ini Pak Bupati semua. Sampun, ini. ini, yang karakteristik khusus itu kan ada sekolah, tadi, ya, sama -sama, gitu. um, makan, uh, makam, makan, itu Makam, makam itu, sudah itu udah didiskusi sama stakeholdernya. Sudah, sudah, sudah, Terus, sudah, sudah, sudah, Yang tidak namanya? Gue namanya juga loh, lah aku yang Aku Oh namanya Simulia nih gitu ya? Oh ini tabu oh, oh, Simulia Bukan Lucu. bukan <laughs> sugeng. Oh setelah bu, karena takut ada masalah oh kalau lebih oh. cepat lebih baik semuanya semuanya ini lebaran lebih baik lebih cepat apanya biar tidak pembayarannya ini ini konsignasi, ya. Yang konsignasi yang ini Pak, yang ini untuk PP, yang lainnya semuanya desa PP, yang untuk desa PP saja. Katanya beliaunya bilang dari saya Pak. Oke good. Itu permintaan ketua bupati pengennya sebelum lebaran. Permintaan ketua PN nya. PN itu apa? Pengennya sebelum lebaran. Oh, nggak mau gue ikut juga kalau ketua bupati nggak ikut. Oke sih juga tidak bisa divirus nah, itu untuk yang lain kita ikut tapi ya nanti mesti dengan ketua PLN kita sepakat karena akan tidak ada masalah nah. kalau alokasi dana nya ya, sudah dibayar malah belum ada itu makanya uangnya udah kita harus pengadilan sudah tinggal jadi pengadilannya uh, dikonis sudah berbaran uh, biar gak nah, kalau ibu meresahi isos berbaran ya, okay. ya asal ya, warganya dikasih tahu jadinya jangan karena assessment dari pengadilan negeri Sebenarnya adalah untuk stabilitas, kalau Ibu kan juga pemimpin rakyatnya, jadi lebih tahu. Ya, sebelum lebaran lebih bagus lah ya. Sebelum lebaran udah bagus lah ya. Sebelum lebaran lebih bagus Lebih bagus sebelum lebaran. Nilainya juga bagus. Ya, Bu, bu bati, gitu, sama pengadilan. bisa jadi Bisa. Bisa, Oke, good. Saya lebaran. bulan apa toh? bulan kilo itu bisa selesai, belum bisa, nanti di seksi dua ada lagi Bu, sampai pulau lagi itu mereka posisinya masih belum ada ini kan? belum ada seperti ini kan timbunannya sudah mendekati, timbunan tadi mereka kami ini awal banyak trakturnya masih cipu, pirangkilo maafu yaudah, udah geser berapa? ini peralatannya ada berapa? bisa ngepatul ya? harus dicuplak satu gimana-banyak pak? ini sudah selesai pak di sini nya banyak, di Bama pak sudah 1100 pak semuanya tadi udah percoyol, soalnya minggu lho berapa sih ini? ini awal, ini katanya pak awal. Ya gawin 24 puluh empat kilo sepuluh bulan, Pak. Jadi, Pak Ganjar, lensanya eh, sekuler berarti yeah. harus 2,4 koma empat kilo. Yeah. Kalau kontak udah sebenarnya cepet, ini saya ya. nanti bisa bulan. Iya, ya, ya, kita ya, saja kilo sepuluh bulan. Iya, kan sudah Tinggal setengahnya, setengahnya. Dari? Dari. Uh. Oh. Jadi berapa? Tinggal setengahnya lho. Yeah. Right also... Jadi berapa? Tinggal setengah. Agustus kan Berarti cuma 12 kilo. tadi 50 udah Udah kayak gini Berarti kapan, Bro? betulan ini ada kendala Bisa cuaca tuh. ya Pak. Ah, nah, ada sorotan dan tanda-tanda di daerah selatan sekarang juga. Nah, ya. Bulan ini Pak hujan terus Pak. Hah? Jangan bikin malu saya. Ah ya lah <laughs> kalau iya, hujan gitu ya. Ben udan ngono ora kerja. Sudah komo itu kalau pekerjaan kepada terus terus investasi karena tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering ada optimum karena naiknya. Ya itu kata BPKM hujan sampai Desember kok gue rasakan. Ya, ya. mungkin nanti cari alternatif nanti kita ganti polo utama itu Dulu, dengan situ. Dengan situ. jangan mutusinya pas bulan Oktober orang-orang itu. Kita kalau Tapi ada dampak dia ke kalian. Iya. Biasanya ada yang enggak terima cuaca. Kalau kita ini cuacanya memang hujan dan seret. Seperti kayak orang tutup al, terpal oh, tutup terpal di sopa. tutup terpal biasa ya, ini buruknya pura-pura aja ini <laughs> <laughs> Men, <laughs> menambah terpal lo. oh kadang-kadang dukung hujannya aja saya tahu oh, <laughs> iya iya bener-bener oh kalau kita bisa <laughs> nyingkirin besar, nyingkirin geser hujan dia iya di geser pokoknya oh, tinggal biaya terpal biaya dukun maaf biaya yang ketiga tadi apa tadi tambah biaya dukun tadi untuk record ya Izin bapak ibu, ensa di sini. Mana? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke ya. Terima kasih ibu satu, dua, tiga, ke, mas tarik sepatu sampai. Bapak PT Adikaria Bapak Entus Asnawi Muqson Berjauh Masuk sambutan pakai tepuk tangan Gak apa-apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang sangat Saya hormati Bu Sri Mulyani Terima kasih sudah hadir Sambil warga itu senang Bu kalau Menteri Keuangannya hadir kasih duit, nah, gitu. jadi mudah-mudahan warganya ikut senang. dan tentu beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan dan rumpun dari Kementerian Keuangan Pak Basuki, ini Basukinya ada dua, Pak Basuki yang Menteri PU selamat datang terima kasih beserta seluruh jajaran dan rumpun dari PU yang sudah berkeliling kemarin ke beberapa tempat di Jawa Tengah tentu ada kawan-kawan saya Mas Wali Ketak Solo, Pak Bupati Karanganyar, Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Bapak-Ibu semuanya tadi sudah kita lihat Bu PR kita memang ada beberapa poin satu problem tanah yang mesti diselesaikan dengan cepat dan saya kira pusat butuh bantuan Pendah. Ini saya titik betul Ruas-ruasnya, titik-titiknya sudah jelas Yang kedua, problem berikutnya ada di beberapa tempat sebenarnya Tidak hanya ada di sini Maren saya sudah lapor dengan Pak Menteri PUPR dan diskusi dengan Pak Basuki Dengan Elman juga kita bicara Yang di sekitar Semarang terkait dengan tanah musnah Lalu ada beberapa ganti rugi yang tidak pas, ada yang di masyarakat belum puas Sehingga dikonsiniasi rasa-rasanya kembali kita mencoba mencari formula Ini PR-PR yang mesti kita kerjakan Tapi Bupati Kelaten tadi sudah sampaikan memang kalau lebih cepat bagus Kalau nggak nular itu biasanya Kalau ada special treatment yang kita berikan dan itu dirasa menguntungkan Biasanya agak ngiring ngiri gitu ya Bu ya maka ini penting untuk kita genjot dan insya Allah kalau target-target khusus yang luas uh, Solo-Jogja ini nanti kita bisa percepat sampai akhir tahun tentu kami yang di daerah akan juga komunikasi dari titik para bupati wali kota nanti untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar kita bisa lebih cepat. Selanjutnya monarahan dan mudah-mudahan nanti masyarakat yang menerima pembayaran juga ikhlas senang dan bermanfaat, termasuk duitnya kira-kira buat apa. Karena kejadian-kejadian ini di beberapa tempat seru. bu. Kalau tersiarkan di media, dan kerugiannya agak banyak. Yang datang pertama kali jemput bola ke kampung itu dealer mobil. Ini yang datang pertama. <gak> <ganti> ya mohon kiranya nanti bisa komunikasi dengan warga penerima manfaat dan diuntung sehingga mereka akan bisa mendapatkan arah yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mau nah dari itu kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin untuk menyimak pemaparan laporan dari Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara. Kepada yang kami hormati Bapak Basuki Purwadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ganjar, terima kasih sebagai penguasa wilayah sudah menerima kami dengan baik Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati Bapak Menteri PUPR yang kami hormati saya mungkin gak perlu sebut satu-satu ya nanti waktunya habis studio itu Ibu Bapak sekalian hadirin yang berbahagia Tentu saja kita pantas memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha esa hari ini cuacanya panas tidak hujan apalagi jadi suasanya mendukung sekali untuk kegiatan pagi hari ini uh, Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan Beberapa hal sekaligus sebagai laporan kepada Ibu Menteri khususnya Jadi Alokasi APBN Kalau tadi MC-nya mengatakan ini dikumpulkan sebagian besarnya dari Uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu ya Alokasi APBN khusus untuk pendanaan lahan proyek strategis nasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, jumlahnya adalah 134,46 triliun rupiah. Ini suatu jumlah yang sangat luar biasa. Artinya pemerintah melalui APBN sangat konsen, sangat berkomitmen terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari 134,46 triliun rupiah yang sudah terrealisasi sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar 106,95 triliun rupiah. Ini juga jumlah angka yang sangat luar biasa yang digunakan untuk 106 proyek strategis nasional mulai dari jalan tol, bendungan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan dan ada satu kawasan Mandalika. itu gambaran secara umum yang menarik ibu bapak sekalian saya juga perlu sampaikan kita baru saja melewati masa pandemi 2020 2021 sampai kemarin 2022. Hebatnya untuk pendanaan lahan PSN tetap berjalan dengan sangat baik. Total akumulasi selama tiga tahun pendanaan lahan PSN yang dibayarkan mencapai 58,85 triliun rupiah jadi ini suatu capaian yang luar biasa selama 3 tahun 2020, 2021, dan 2022 sekarang kita baru masuk bulan Februari di tahun 2023 sudah terrealisasi 1,28 triliun rupiah maturun pak bas, jadi sekarang sudah cepat mudah-mudahan makin cepat nanti sampai akhir tahun, tapi sudah 1,28 triliun rupiah, sebagian besar memang untuk jalan tol jalan tolnya mencapai 1,116 triliun sementara 150 miliar digunakan untuk bendungan kalau saya mengatakan jalan tol bendungan, jalan tol bendungan, memang itulah PSN yang menyerap Alokasi APBN terbesar Jadi untuk tol selama ini sudah disalurkan 90,99 triliun rupiah Sementara untuk bendungan 11,3 triliun rupiah Nah supaya Pak Ganjar juga senang, Mas Gibran juga senang Realisasi terbesar 2022, Pak Ganjar, Mas Gibran, terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu untuk Jawa Tengah. Mencapai total 3,68 triliun rupiah. Jadi uang yang dari APBN tadi, Pak Ganjar, Mas Gibran, untuk Jawa Tengah, untuk 15 PSN mencapai 3,68 triliun rupiah. DIE tetangga kita peringkat ketiga, peringkat kedua Jawa Barat satu eh 3,6 triliun rupiah, tetapi untuk 21 PSN jadi tetap juaranya Jawa Tengah jumlahnya lebih besar proyeknya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat. Nah kita eh, akan masuk ke yang tol. Solo, Jogja, Purworejo yang tadi sudah kita lihat dan insya Allah Bu Menteri Pak Bas nanti kalau semua persyaratannya memenuhi, tadi disampaikan akan dipakai secara fungsional ya Pak untuk lebaran, mudah-mudahan bisa terrealisasi. untuk tol Solo, Jogja, Purworejo alokasi anggarannya adalah 8,2 triliun rupiah yang sudah dibayarkan atau yang sudah terrealisasi sebesar 5,9 triliun rupiah hebatnya Pak Bas Basni Pak Bas Menteri PUPR sudah menyiapkan tambahan untuk 2023 melalui APBN untuk Solo, Jogja Purworejo tentunya melalui APBN Pak G, yang nanti di uh, oleh Menteri dititipkan ke Elman sudah disiapkan 3,6 triliun rupiah. Artinya dari segi kesiapan dana pendanaan lahan, insya Allah tidak ada masalah. Yang hebat juga untuk proyek ini, seksi 1 mulai dari Kartosuro sampai nanti di Purwomartani lahan yang sudah dibebaskan totalnya ada 94 persen sementara untuk seksi 2 sudah berjalan 74 persen poinnya Pak Menteri, Pak Edi Pak Danang harusnya konstruksi tidak ada masalah karena lahan yang dibebaskan sudah sedemikian rupa nah Bupati, Pak Menteri, Pak Ganjar dan Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, itulah gambaran mengenai PSN secara keseluruhan dan tol Solo-Jogja Purworejo. Kami senantiasa ingat yang dipesankan oleh Ibu Menteri, mengelola APBN khususnya yang dititipkan ke Elman untuk pendanaan lahan harus dilakukan secara kredibel. Angkut tabel Kemudian sesuai dengan ketentuan Dan harus Menjaga tata kelola yang baik Insya Allah kami pegang itu Bu Mudah-mudahan Kontribusi negara Melalui APBN ini Benar-benar bisa memberikan manfaat Yang nyata dari rakyat Kembali untuk rakyat Dan menjadi berkah untuk kita semuanya uh, Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Dan terima kasih atas Perkenannya untuk mengunjungi proyek Jalan tol Jogja Solo, Jogja International Airport, Kulonprogo. Mohon waktu sedikit, kami akan menyampaikan progres perkembangan dari proyek ini. Next. Data dari pengusahaan Jalan tol PT Jogja Marga Makmur sebagai badan usaha BUJT, sebagai badan pengusaha jalan tol. Di sini pemegang sahamnya ada tiga perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama PT Jasa Marga dengan porsi saham 49,15%. Kemudian PT Adikarya dengan porsi saham 47,18 persen nah, Kemudian ada perusahaan swasta PT. Daya Mulia Turangga dengan dengan porsi saham 3,67 persen untuk keseluruhan panjang proyek yang akan kita bangun adalah 96,57% eh, kilometer, maaf ini terdiri dari dua provinsi provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY Yogyakarta kemudian berdasarkan bisnis plan yang sudah kita susun ini biaya investasi yang dibutuhkan di luar biaya lahan adalah 27,49T dengan Asumsi volume lalu lintas golongan 1 sebesar 22.481 kendaraan per hari. Satu tahun dalam periode tahun 2024. Kemudian kita sudah melakukan perubahan rencana usaha, sehingga uh, sudah disetujui oleh Kementerian PU bahwa tarif awal nanti adalah 1.896 per kilometer dengan masa konsesi 40 tahun kemudian dengan sistem operasi tertutup sehingga IRR masih berdasarkan PPJT adalah 12,03% kemudian untuk data teknis jalan tolnya sendiri kecepatan rencana adalah 80 sampai 100 km per jam di ruas jalan tol ini terdapat 9 simpang susun Kemudian terdapat 57 jembatan dan ada 18 overpass. Kemudian ada 11 buah underpass bridge dan perkerasan kita menggunakan perkerasan kaku atau rigid pavement. Kecuali nanti di atas jembatan ini kita akan uh, kombinasikan dengan uh, flexible pavement dengan menggunakan aspal blacktop. Uh, saya lanjutkan terkait sama Schedule Pak ya Ibu yang saya hormati Jadi ini kita uh, Di tahap satu ini Untuk seksi 1.1 Ini dari uh, Kertas Sampai dengan uh, Klaten Untuk target yang merah ini adalah Pembuasan lahan, yang kuning ini adalah Konstruksi, kemudian nanti akan ada Uh, untuk uji live fungsi, setelah like, uji live fungsi oke, okay, kita operasikan jalan tahun tersebut. Kembali ke schedule, ini untuk pembebasan lahannya, kita targetkan di kuartal 1 2023, Bapak-Ibu. Kita sudah bisa 100% untuk paket 1.1 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, PT Adikarya Persero TBK. Kemudian untuk maaf, untuk lahannya, kita selesai di kuartal 1. Untuk konstruksinya, kita akan upayakan semaksimal mungkin bisa selesai di kuartal 3 tahun 2024. Mohon petunjuk, mohon arahan nanti dari Pak Menteri PU untuk target ini. Kemudian untuk Seksi 12 uh, ruas dari Klaten sampai Purwomartani. Purwomartani sudah masuk ke ...wilayah Provinsi eh, Yogyakarta. Ini untuk pembahasan lahannya juga kita targetkan di triwulan satu tahun ini. Dan konstruksinya akan kita selesaikan juga bersamaan dengan... Eh, ...seksi 1-1 di kuartal 3 2024. Dilanjutkan dengan ujilai fungsi dan operasi pada kuartal 1 2025. Nah... Berdasarkan perubahan pentahapan kemarin, jadi tahap satu itu uh, terdiri dari empat segmen. Yang pertama satu-satu, surat -satu, uh, Klaten, kemudian Klaten Purwomartani ditambah uh, dari Purwomartani ke Maguwo. Masuk menjadi tahap satu, serta seksi 2.2 dari Trihango menuju Jackson Sleman yang terkoneksi nanti dengan jalan tol Jogja Bawen nah, untuk progres lahannya baik pak, saya lanjutkan pak ya untuk tahap satu ini adalah dari Kartasura sampai dengan Purong Martani nah ditambah dengan satu segmen dari seksi 2.1 sepanjang 3,3 kilo jadi nanti ini akan diteruskan sampai dengan run off Maguwo itu adalah tahap 1 plus dari Trihanggo sampai dengan Jangsen Sleman sepanjang 3 kilometer ini terkoneksi nanti Jangsen Sleman ini dengan ruas Jogja Bawen itu menjadi tahap 1 jadi tahap satunya nya Kartasura Puromartani Martani plus Maguwo Kemudian dari Trihanggo sampai Jangsen Sleman menjadi tahap 1. Kemudian... Solo di mana, Solo? Oke, ini Solo, Bu. Terus kita ponang matanya di sini. Ini Seksi satu ya? Betul, Pak. Oke, ini akan selesai kapan? Ini kita selesaikan rencananya... Portal 1, Pak. Apa, 2023 ini? Iya. Selesai untuk, ini ya. Untuk lahannya, Pak. 23 km? Iya. Lahannya? Iya. Oke. Okay. Konstruksinya sampai Desember? Sampai Desember. Oke. Okay. Terus dari sini kemana Ini sampai ke rem of Maguwo saja, Pak. Oke, okay, Maguwo. Nah, habis ketemu itu? Ketemu Habis itu ke Monjali. Uh, ini menjadi tahap 3, Pak. Iya, ya semua tahap tiga mau 4, Iya, iya. Ini dari sini ke sini itu menjadi tahap tiga Yang 74% lahan di mana? Belum ada pembebasan lahan, Pak, di situ. Oh, kalau yang ini tadi yang 94 ini. Iya. Satu-satu ya sampai Klaten ya. ya. Klaten ini yang 74. empat Ini akan selesai kuartal pertama 2003 ini. Betul, Pak. Oke, habis itu ini ke Ini sementara menjadi tahap 3. Tahap 2-nya prioritas keduanya menjadinya Jason Sleman ke Jogja Oke Bu, jadi setelah ini selesai Kita akan menyelesaikan yang dari Jangsen Sleman ke uh, Pro Rejo. Ini akan kita tinggal dulu Nah gitu Bu ya Ini yang karena ini akan menyambung Ke Bawen Jogja Jogja Bawen Oke, okay. gitu ya okay. Ini berapa kilo dari Sleman ke sini? 38 kilo, Pak. Ini yang masih nol lahannya, ya? Uh, ini kita belum penlock, Pak. Jadi, uh, status saat ini kita sedang konsultasi publik. Oke. Okay. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas di DIY, Pak Oke. Okay. Penlocknya belum? Penlocknya pen belum, Pak. Ya, Pak Dirjen, penlock sampai mana? Okay. Konsultasi publik. Sekarang lagi konsultasi publik, baru kita ajukan penlocknya. Oke, udah, siap. siap, siap. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Uh, saya tidak menyapa semuanya, tapi yang duduk di depan mungkin saya sapa Pak Basuki Hadi Hadimulyono, karena ada Basuki satu lagi, anak buah saya. Yang ini teman saya, teman ngeband pak basuki eh, yang kami hormati pak gubernur pak ganjar pranowo pak gibran wali kota pak pak yuli wali kota eh bupati karanganyar ibu sri mulyani kembaran saya lebih cantik bupati klaten bapak wali wakil Gua, orang paling kaya di indonesia berapa pak rio kekayaan negara 11.000 triliun, Pak Basuki Suki Elman tadi yang katanya sudah membelanjakan 106 triliun dari 130 triliun yang saya berikan, jadi rasanya pengen belanja terus tuh Pak Bas dan Pak Sucandra serta seluruh jajaran eselon 1 di Kementerian PUPR, dari Kementerian Keuangan Pak Dirut Adhikarya yang mendapatkan PMN untuk proyek ini 1,4 triliun tadi yang diceritakan Pak Bas itu Pak Basuki Elman itu hanya yang Elman, padahal APBN itu juga bisa memberikan dari adikarya dan juga belanja di tempatnya Pak Basuki jadi sebetulnya anggaran itu jauh lebih besar. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul untuk melihat salah satu perkembangan proyek strategis nasional beberapa yang lalu, Bapak Presiden Pak Basuki, juga Pak Ganjar melihat uh, untuk Pen, uh, peresmian Jalan Tol Semarang Demak itu juga salah satu proyek strategis nasional kita di dalam uh, satu tahun ke depan ini dan hingga 2024 Bapak Presiden ingin menyelesaikan berbagai 290-an proyek strategis nasional yang semuanya sudah ada di pipeline dan oleh karena itu fokus dari kita semuanya adalah bagaimana satu dari sisi Penyediaan anggarannya kita pastikan Terutama untuk Yang hari ini yang kita tonjolkan adalah Pembebasan tanahnya Tapi sesudah pembebasan tanah Tentu kan kemudian membangun jalannya Itu kalau dilakukan oleh kontraktor Apakah kontraktornya mendapatkan Procurement dari tempatnya Pak Bas Atau kontraktornya mendapatkan PMN Dari APBN, semuanya adalah Anggaran dari APBN Dan juga kita memastikan bahwa kualitasnya Tepat waktu tepat kualitas, dan juga tepat ongkos atau biaya tadi yang disampaikan. Setiap PSN pasti punya karakteristik sendiri-sendiri, dan oleh karena itu memang tidak bisa di-underestimate tingkat-tingkat kesulitan yang dihadapi oleh berbagai proyek strategis nasional. Kami senang dari Kementerian Keuangan untuk bisa menyampaikan hari ini tadi yang Pak Dirut Elman, Pak Basuki sudah menyampaikan secara di luar kepala, sampai Pak Basuki mengatakan, kok dia bisa apal semua tahap dan uangnya saya bilang, dia tidur ngimpinya pun itu Pak, masalahnya jadi memang Pak saya nggak apal, karena APBN 3000 triliun itu uang uh, uh, rakyat, uang kita semua uang pajak yang Anda semuanya bayarkan itu menjadi berbagai proyek yang sekarang ini, termasuk yang kita hadapi jadi yang hari ini kita lihat, Jalan Tol Solo Jogja Kulon Progo, tahap seksi pertama tahap 1.1 Solo Klaten panjangnya 22,3 kilo. Seksi 1 tahap 1.2 Klaten Purwo Martani sepanjang 20,08 kilo dan ini semuanya diharapkan tadi Desember tahun ini akan selesai tahun 2023. Tadi sudah mulai mengatakan oh kalau hujan terus mungkin akan sulit tapi Pak Menteri Basuki menjamin bahwa itu tidak boleh menjadi alasan Jadi kita lihat semuanya nanti ya Selesainya sampai di uh, Klaten Purwomartani Dan Ibu, Ibu Bupati tadi juga sudah memberikan dukungan penuh Instruksi Pak Gubernur untuk pembebasan lahan yang masih tersisa Untuk bisa diselesaikan kalau bisa sebelum uh, lebaran uh, Nanti kita eksekusi, uangnya sudah ada jadi dalam ini bukan masalah uang, jadi masalah penyelesaian dan kemudian e, bekerja sama dengan e, para masyarakat penduduknya. Untuk proyek ini tentu kami berterima kasih pada Pak Bas yang tidak pernah libur, kerjanya 24 jam tujuh hari seminggu, seluruh tahun sepanjang. Jadi saya nggak pernah tahu kapan Pak Bas itu liburan, mungkin kerja sambil liburan, sambil kerja itu semuanya jadi satu. Yang merupakan uh, kementerian yang bertanggung jawab terhadap proyek strategi nasional seperti jalan tol ini. Elman juga tentu saja mendukung dan oleh karena itu uh, Elman itu selalu lebih dekat dengan menteri PUPR daripada anak buah saya. Padahal ini BLU di bawah saya Pak. Saya nggak pernah lihat dia Pak. Dia kayaknya lebih dekat sama Pak Bas. Adikarya uh, dan PT. Jasa Marga yang tadi saya lihat komposisinya 47-47% dan kemudian ada DMT ya salah satu yang swasta semoga ini bisa diselesaikan sesuai dengan tadi yang sudah dipresentasikan tadi telah disampaikan bahwa jalan tol Jogja, Solo, Jogja Kulon, Progo ini panjangnya 96,57 kilo total investasinya 27,8 uh, triliun rupiah dan kita berharap seluruh anggaran ini tidak hanya dari sisi belanja anggarannya menyebabkan keseluruhan kegiatan ekonomi meningkat karena itu kan berarti belanja modal yang ada di daerah Jawa Tengah termasuk di kota kotanya apakah di Solo kemudian eh, di Klaten eh, kemudian Boyolali sebagian guru dan Kulon Progo tadi tapi juga bisa menghasilkan dampak gerakan ekonomi yang sesudah jalan tol ini berfungsi. Pulau Jawa adalah pulau yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya pada tahun 2022 kemarin. Dan itu didukung oleh tadi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah kalau tadi disampaikan mendapatkan yang terbesar, kita berharap growth dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan terutama disumbangkan oleh kota-kota yang sudah mulai terhubung secara efisien ini akan menjadi lebih tinggi. Mestinya bisa tumbuh 6% Pak Ganjar ya, kita berharap sesudah seluruh jalan, jalan tol ini terkoneksi, masyarakat bisa mobile, jalur ekonominya menjadi lancar, dan masyarakat juga bisa melakukan kegiatan uh, yang bisa menimbulkan dampak ekonomi. Hari ini fokus kita sebetulnya untuk memberikan contoh masyarakat yang tadi jalan tanahnya dibebaskan, mereka mendapatkan ganti untung, dari tadi disebutkan ganti rugi terus. Karena ini adalah sama-sama negosiasi dan kemudian bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat yang memang tanahnya terpaksa harus dibebaskan untuk proyek strategis nasional yang dampaknya jauh lebih besar kepada ekonomi dan masyarakat yang lain. Namun masyarakat yang memiliki lahan itu juga tetap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan. Sehingga saya juga wanti-wanti pada Pak Ganjar dan Pak, Bapak Ibu Bupati Tolong masyarakatnya dibimbing, karena mereka tiba-tiba pegang uang yang nilainya miliaran. Jadi kalau tadi yang datang pertama dealer mobil, ya mohon kemudian untuk dijadikan suatu keputusan untuk mereka bisa berinvestasi dalam jangka panjang. Karena itu akan menentukan kesejahteraan mereka ke depan. Dan saya senang sebagian nanti kalau yang akan kita temui Mungkin mereka tidak akan membeli mobil Pak Ganjar, mereka akan ada yang beli sawah lagi, ada yang mau membuat uh, usaha. Jadi saya berterima kasih ini akan menimbulkan entrepreneur entrepreneur baru. Kami dari Kementerian Keuangan dengan Keuangan Negara akan terus mendukung berbagai proyek-proyek strategis yang memang akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat kita. Dan juga membangun perekonomian kita. Tadi Elman sudah menggelontorkan 106,95 triliun untuk 106 proyek strategis nasional. Paling besar memang di jalan tol. Dalam jama ini Pak Bas itu anggarannya paling besar nomor dua di Republik Indonesia di kementerian lembaga. Namun belum memasukkan Elman yang sebetulnya nggak masuk anggarannya Pak Bas, tapi mendukung seluruh belanja yang tempatnya PUPR. Jadi dalam hal ini paling banyak adalah jalan tol, kemudian bendungan, irigasi, air baku, baru kemudian jalan kereta api, dan kemudian pelabuhan. Oleh karena itu, saya berharap dukungan yang sangat besar dari APBN ini bisa betul-betul dilihat oleh masyarakat. Pak Bas selalu mengatakan, Menteri Keuangan sering-sering jalan, lihat dananya jadi apa. gitu. Jadi ini salah satu yang sebetulnya inisiatif untuk Pak Bas mengajak saya untuk melihat berbagai proyek strategis nasional yang sudah dan sedang dikerjakan dan diharapkan bisa selesai sehingga dampaknya sangat tinggi tadi saya lihat IRR dari jalan tol ini 12,03% kalau biaya dari dana APBN berasal dari surat berharga negara itu sekitar 6% maka ini dua kali lipatnya, ini berarti setiap rupiah uang negara berhasil menghasilkan dampak yang lebih besar untuk proyeknya saja. Belum saya sebenarnya sudah minta kepada teman-teman untuk menghitung dampak sosial ekonominya yang lebih besar. Itu biasanya rate of returnnya jauh lebih besar lagi. Multipliernya jauh lebih besar. Ini IRR untuk proyeknya sendiri tadi 12%. Jadi ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Dalam mengerjakan proyek-proyek strategis nasional pasti banyak ketidakpastian. Ada pembebasan tanah yang terlambat, ada masalah risiko dari sisi tarif tol, ada risiko politik. Maka di dalam pengerjaan jalan ini juga ada penjaminan. Ini agar proyek bisa berjalan sesuai dengan yang kita desain dari awal. Nah untuk penjaminan ini dilakukan oleh salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan yaitu PT PII. Ini dirutnya ada di sini Pak Topo. Ini artinya... Keseluruhan proyek ini dijamin sehingga dia bisa terlaksana dan terselesaikan dan berfungsi seperti yang direncanakan awal. Itulah dukungan APBN secara penuh. Satu membebaskan tanah melalui Elman. Kedua konstruksi bisa melalui belanjanya Pak Bas, bisa melalui PMN di PUMN kita atau kalau dia KPBU dia menggunakan dana dari BUMN yang kemudian akan mendapatkan return dari VTOL yang akan diperoleh ketiga kami juga membantu melalui penjaminan sehingga proyek-proyek strategis nasional bisa berjalan sesuai rencana dan risiko-risiko itu kita bisa minimalkan sehingga tidak ada alasan proyek strategis nasional tidak berjalan itulah dukungan APBN keuangan negara, uang negara uang dari pajak kita yang dipakai untuk ratusan triliun membangun berbagai proyek strategi nasional untuk manfaat rakyat. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa, Bapak, Ibu, para Bupati, Pak Gubernur, mohon titip proyek ini untuk uh, bisa diselesaikan tepat waktu dari sisi pembebasan tanah, Pak Bas, dan seluruh jajaran uh, untuk bisa menyelesaikan uh, dari sisi proyeknya, dan nanti kalau sudah selesai saya mau melewati jalan itu. Jadi supaya bisa tahu bahwa ini loh jalan yang berasal dari uang rakyat kita semua Atas kerjasama yang luar biasa baik Matun nuon Pak Gu, Bapak Ibu Bupati, Pak Wali Kota Atas penerimaan kami di sini dan atas keramah-tamahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Injang, Ibu, Bapak, Terima kasih nih Pak Oh gak, Ibu, Injang. Ibu, atas, Bapak, Ibu juga, Ibu juga, Pak Ibu juga, Ibu juga, Ibu juga, Ibu juga, Ibu juga, Ibu juga, Ibu Ibu Ganti. Ganti <laughs> ini jangan karena di sini terus ngomongnya gitu loh kan ganti untung ya, benar, ganti untung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya eh. di sini <laughs> <tapi laughs> Saya ini juga misalnya, ganti untung ya, bu. Nanti, Mata, proyek nanti kalau proyek di lah. nanti kita di sini, saya di sini nanti. <susur> Baik, jadi kita mulai dari bapak Pak. Darmanto ya? Pak Darmanto ini uh, dari perangkat desa Bu kerjanya sehari-hari menerima uang ganti untungnya sejumlah 1,8 miliar rupiah, nah Monggo silahkan cerita uh, uangnya digunakan atau Ibu Monggo langsung Bu, kalau mau berdialog Pak silahkan Pak. Monggo Pak Darmanto uh, untuk disampaikan tadi Pak Gubernur soalnya menanyakan itu uangnya berapa dan akan dipakai untuk apa enggak enggak, enggak. Berapa meter? Oh, lima ratus sekitar lima ratus tiga puluh lima. lima ratus tiga puluh tiga. bangunan Sawa. rumah, sawah atau rumah, bangunan, uh, bangunan. bangunan rumah. Ya, oh, bangunan rumah. rumah. Bangunan. Uh, kebetulan, apabila sekali ini, eh, uh, kami dari kami, uh, itu tanah warisan dari orang tua kami. Sehingga setelah itu, kena jalan tol, akhirnya kita bagi-bagi bersama saudara-saudara kami. Berapa Dan, bersaudara itu, Pak? Enam uh, saudara, Bu. Enam saudara, 6 saudara ya, Alhamdulillah. Oke. Ini kakak saya, adik saya, saya sendiri sudah mempunyai rumah baru sekarang, walaupun sederhana oke. Tapi Alhamdulillah, ini sangat menguntungkan bagi kami. Uh, terutama untuk penggantian jalan tol ini, sangat membantu kami sekali. Yang sebetulnya ba ba ba ba ba ba kita masih untel-untelan, modal perangkat desa di situ nya siapa? Berapa? Siap. NJOP tanah binten, situ, nya itu 343. 343. Sekarang dapat ganti rugi ya. Ganti untungnya berapa? Ganti untungnya 1,6. 1,6 ya, ya untung banget. Iya, makanya. Iya, pakai banget kata Pak Ganjar. 1,6. Jadi yang itu tanah yang merupakan warisan dibagi 6 Pak Darmanto Pikantoe Pinten. Saya dapatnya sekitar 400-an. 400 dipakai untuk? Buat rumah, rumah. sama kuliah anak saya, sama usaha kecicilan, uh, ternak, ternak ikan. Ternak ikan. Ternak, ternak ya, okay. terima kasih. Tanahnya yang untuk rumah baru itu dekat situ atau di deket tol atau jauh dari sini? Oh, kebetulan dekat dengan perkampungan, tetapi kita pisah dengan warga-warga yang lain. Oh, ya itu, okay. dekat dengan perkampungan itu sendiri. Oke, okay. jadi kebetulan untuk tambang, masih. Eh, ikannya tadi juga? iya, di belakang yeah. ya, terima kasih jadi yang disampaikan ke Pak Ganjar Bupati, Pak Walikota, Kota apa? Masih uh, nanti pas kita pulang terus bersulong sama itu Rato. terima kasih sekali Pak Ganjar Ibu uh, yang selama ini yang jelas membantu kami dalam proses jalan tol ini mulai dari proses uh, pelepasan sampai pembayaran Alhamdulillah sangat lancar Kebetulan di daerah kami tidak tidak ada pak, jadi semuanya setuju. Ya, karena mungkin di nilai-nilai hitungnya cocok dengan itunya. Oh, ganti untung. Karena ganti Lalu untung itu. itu. Ya. ya wes. <laughs> ya wes gantian sekarang. Bu kalau biar gantian bu ya biar gantian. Monggo dari ibu dulu. Mangko. Biar gantian, Bu. Assalamu'alaikum, Saya Retno Triastuti. Saya dari Menda, Blangu, Kelaten. Oh, nggih. Bu Astuti. Bu Retno nah, biasanya Bu Oh, Murna iki lho, Bu Retno. Nggih. Kancaku. Pak. Retno wae, nggih. Okay. Yeah. Betul, nggih. Saya dapat ganti rugi 2,41. Wih. Yeah. 2,41 miliar. Nggih, nggih. Tanahé Itu saben sawah. Oh, saben. Nggih, saben. 2.400 berapa kayaknya saya lupa dua ribu seratus enam puluh tiga oh dua lupa pak ya yeah. <laughs> okay. so. oh pasar pun kalau enggak ano empat atau 700 gitu pak soalnya deket itu pak pabrik pak oh itu ada iya, yeah. ya yeah. semester so, yang jelas saya enggak tahu yang jelas saya sudah dapat tiga apa pak dari itu oh dari itu Injil, pak, pak. oh Injil. aduh, oh, binter, Apa yeah. binter, binter, kos-kosan, Pak. binter, binter, kos-kosan. Dapat binter, dapat binter, binter, binter, binter, binter, binter, binter, Kos-kosan, binter, sama ada binter, itu masih nanti dipotong. Ya kan? Saudara, oh, so, tetangga, saudara. tetangga Pak. Iya, soalnya juga merasakan, Pak. E. Itu buat Bang. Bu sendiri, Bukan Itu dari lagi. orang tua, dari orang tua jatuh ke saya. Oke, oh, Ibu, Ayah. sendiri iya, Ibu. Iya, jadi yeah. dari satu patok sekarang, sawahnya jadi tiga Dua patok, terus yeah. punya kos kosan terus yeah, punya rokok Itu satu lokasi, yeah. bu, ngotong yeah, Dari we. tanah kembali ke tanah, ibu, buat anak-anak, ibu ke yeah. Maka semua dari Pak Ganjar, Bu yeah. Sri Mulyani, Bu yeah. Sri Gak Uangan, ngotong ya Bu, nge-ngotong ini bukan memang. karena namanya Retno, namanya kayak teman saya, Bu Retno satu, itu bukan ya. Bukan, saya Retno asli. Tapi bagus banget itu Bu Retno tadi, dari yeah. sawah, beli sawah lagi, yeah. Yeah. bahkan sekarang ada tambahan income dari kos-kosan. Yeah. Ini kos-kosan untuk itu pabrik itu tadi, kan? Yeah. pabrik yeah. Uh, itu pinggir jalan juga. Jadi yeah. saya prinsipnya, yang kenal itu pinggir jalan, yeah. saya harus dapat pinggir jalan juga. Oh. Jadi itu dekat rumah. Dekat rumah Bapak saya, juga dekat rumah saya, nggak oh. ah, Jangan eh, mudah-mudahan yang lain yang beli, yang beli itu dapat gusuran lagi buat pabrik. Itu boleh, Pak. Oh, ya, iya, tanahnya iya, iya. yang dibeli gitu, <laughs> ya, sudah bu ya? Hey, sekarang, Pak Taufan ya? Pak Taufan, Pak Taufan Cahyanto? Oh. Monggo silahkan, Pak. Eh, kebetulan kena dua, Pak. Bu, dua, Pak. apa dua, Pak? rumah sama sawah oh rumah sama sawah ya saya jadiin apa e, buat bangun rumah sama dua tahun kos kosan dapatnya berapa pak mau disebutin apa enggak? rumahnya dapat 1,4 1,4 sawahnya dapat 3,3 kalau enggak salah oh. Oh. itu luasnya berapa jadi satu <laughs> kan dulu. luas luas sawahnya 3030 meter dapat 3,3 ya sama tanah tadi, yeah, yeah, e, yang, yang rumah, rumah 1,4 yeah. iya yeah. yeah, bu ya yeah, lah kalau dapat uang sebutu banyaknya kagam nopo buat rumah bu buat rumah juga nah, baru kan tempat tinggal. sama yeah. kos kosan sebelahnya saya sama buat kos kosan, kos -kosan. karena kan kalau bagi saya e, sawah sekarang tidak melulu dalam bentuk sawah tapi kos ini kan untuk itu, sawah, sawah. lebih menjanjikan It's bu itu. bapak iya yeah. <laughs> Alhamdulillah satu bulan langsung itu siapa? Ya, yang mahasiswi. yang kos di situ siapa? Mahasiswi. Kebetulan dekat oh, kampus. Oh, Oh, dekat kampus. Oke. Okay. Jadi berapa kamar itu? 10, Bu. 10 kamar. 10. Oh, 10. ya, wes. Iya, Bu. Bulanan. rp nah. per kamar. Ya. Oh, iya. Iya, iya. Wes. Ya Insyaallah Alhamdulillah. Makan, Pak, Pak Tuhfan tuh kerjanya apa sebelum sebelum ini apa salesman, selama ini? Bu. Oh salesman Jadi ini hartanya, tanahnya bekerja, asetnya bekerja keras. Ya. Pak Tuhfan jadi bisa ongkang-ongkang nggak -ongkang, tapi? Tetap bekerja bu. Oh, bapak kalau, juga tetap bekerja supaya sehat ya? Kalau nggak kerja nanti cepet setruk bu. iya cepet setruk. Ya, setruk. Tapi kerjanya nggak ya. sampai ngotot, sampai setruk gitu ya. kan? Ya belajar okay. jadi petani juga karena masih petani. ada sisa sedikit bang ya wes, ini contoh asetnya bekerja keras itu pak bahas Matunun pak, pak mau disampaikan ke pak basuki yang ini atau yang lain apa, ada undang-undang atau enggak? atau kebanyakan, kembali ke saya duitnya <tuk> Alhamdulillah ee, memang ganti ganti untung untuk ini ganti tenang. untung ya, yang namanya rezeki kan bu ya wes, alhamdulillah jaga ya rezekinya ya Apenuhun. Bu, Silakan, Bu langsung aja khusus Bu ini karena tanah khas desa ya, oh, saya di oh, uh, yeah. tanah Kas desa Bu Mojani, Pak Ganjar Pak Basuki, Bu uh, Mojani uh, saya juga sebetulnya meminta hadiah ke Panjelengan oh. dalam artian tanah Kas desa mendak itu sebagai percontohan dan tercepat seluruh Indonesia waktu itu diberikan dari langsung oleh lembaga manajemen nasihat negara ke kecamatan kami uh, artinya tanah kami uh, dari proses awal sampai akhir itu paling cepat dan kepala-kepala uh, desa yang lain sekarangnya belajar di mendak begitu. Oh. Jadi uh, kami dapat kurang lebih 5999 atau 6000 lah katakan. Ribu? Kami dapatnya 12.000 dari grid C menjadi grid A. Oh. Jadi tiga setengah miliar mungkin 3,5 uh, miliar. Ya. Yang itu masuk ke kas desa. Iya, kas desa langsung ditemusdeskan untuk pembelian Penggantinya lebih banyak pun lebih bagus. Oke. Okay. Iya. Itu menjadi asetnya bumdes gitu. Bukan, bukan aset desa. Aset desa. Aset desa. Aset desa. Oh iya. Nanti kalau aset ya. dari enam ribu pak ganjar ribu. Uh, sekarang dapatnya dua belas ribu. Ya, dari grade C menjadi grade A artinya pikir kali bu yang tidak produktif kita. Sekarang dapat ya. grade A. Ya. Udah lebih luas lebih produktif. Iya. Iya. Ya. Jadi nanti akan dipakai untuk apa? Uh, untuk sahabat 25 juta oh, 825 berarti udah termasuk makmur itu penduduk desanya Pinten. 1700 hampir 3000 yeah. bu yang punya pilih 1700 yeah, yeah. Yeah. karena biasanya kalau dana desa itu sekitar 1,2 miliar kalau desanya yang memang sudah bagus memang lebih kecil tapi yeah. juga penduduknya tadi ya yeah. Ya udah itu dana desanya dipakai kombinasi yeah, kalau nggak dikasih kan? uh, mungkin uang ya kasih piagam gitu loh buat cerita oh. orang jenengen. Pak gubernur kalau itu Pak gubernur sama Bung Pati, ya, kan. saya minta foto Karo Panjenengan kan tak kecil itu terbalik di sana bu. Bung atau sama ya. Pak gubernur atau Karo, sini foto. Nah, wes kene foto, wes, mau tolong difoto, nanti fotonya tak tanda tangan nih. Nah, oh, ya, ya. ya, si foto si ngape? Nah. Nah, nah. Yang penting foto neng handphone. Bu, silakan bu ikut bu. Tapi yang di belakang ada berapa tadi? Mungkin sekalian aja. yang mendapat... <tasi broadcastEN> di Oke satu dua tiga mestinya gini ini loh satu dua tiga digerakkan digerakkan sama sudah ya, <Oke>. Jadi, <gat> ya, ya, ya, ya. Baik, atau Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Tadi kita sudah menyimak acara di Vogue dan kali ini telah hadir Ibu Menteri. Ke uh, press statement saya persilahkan rekan-rekan yang akan bertanya nanti melalui saya dan akan. Uh, kita sampaikan ke Ibu dan Bapak monggo Ibu Menteri kaya bersilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman wartawan yang saya hormati hari ini saya bersama Pak Menteri Basuki uh, dari Kementerian dan uh, dengan para pimpinan daerah, Pak Gubernur Jawa Tengah para Bupati dan Wali Kota hadir untuk uh, melihat salah satu kemajuan proyek strategis nasional kita semuanya melihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat dari yang mulai langsung tadi ganti untung maupun nanti dari sisi dampak proyek strategis nasional itu terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar. Kami dari Kementerian Keuangan yang sebagai pengelola APBN memiliki komitmen untuk terus mendukung percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, bagi kesejahteraan dan juga bagi perekonomian APBN dalam hal ini membantu penyelesaian proyek-proyek strategis nasional melalui dukungan anggaran yang sangat nyata salah satunya yang tadi dilihat adalah dukungan dalam bentuk pengadaan lahan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yaitu Elman lembaga manajemen aset negara. Infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah perekonomian menentukan daya kompetisi menentukan produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa dan perekonomian. Oleh karena itu kami akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program-program dan proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis. 106 PSN, proyek strategis nasional, yang nilainya mencapai 106,95 triliun dari sisi pembebasan lahan saja yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara pembiayaan untuk pembebasan tanah jalan tol Solo Jogja Kulon Progo yang hari ini kita lihat mencapai 5,902 triliun rupiah. Untuk tol Solo Jogja Kulon Progo selain kita tadi mengeluarkan 5,902 triliun dari sisi pembebasan lahan, kita juga memberikan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adhikarya Yaitu sebesar 1,401 triliun PMN ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Harus difokuskan kepada penyelesaian-penyelesaian proyek strategis nasional Jadi dalam hal ini Adhikarya mendapatkan PMN 1,401 triliun Harus ada kontrak kinerja ...mengenai proyek di mana lokasinya dan berapa anggarannya Sehingga kita bisa juga bersama Kementerian BUMN melakukan monitoring. Selain itu, untuk proyek ini tadi sudah saya sampaikan... ...dilakukan penjaminan terhadap berbagai risiko. Melaksanakan sebuah proyek strategis nasional... ...yang melewati berbagai lokasi dan uh, tempat kediaman penduduk... ...dan kegiatan ekonomi seperti persawahan... Tentu memiliki berbagai dimensi kerumitan Oleh karena itu dibuat suatu penjaminan agar proyek ini bisa berjalan tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya Melalui penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Itu adalah special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang juga mendapatkan anggaran dari APBN. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bas, Menteri PUPR yang terus bekerja tanpa kenal lelah luar biasa siang malam untuk menyelesaikan berbagai proyek-proyek strategis nasional. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang juga membantu luar biasa untuk bisa menyelesaikan terutama dari sisi pembebasan lahannya. Saya juga berterima kasih kepada BUMN yang bisa menyelesaikan secara berkualitas dan baik. Kami uh, tentu akan terus melaksanakan dan memonitor berbagai penggunaan uang APBN, terutama yang memang betul-betul bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terima kasih. Saya sampaikan kepada eh, saya bukan kepada Pak. Bapak. Dikit saja apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tadi terlihat bahwa memang tata kelola Ini yang penting. Tata kelola. Uh, pelaksanaan proyek strategis nasional sudah didesain dengan keuangan. Okay. Saya sebagai Kementerian PUPR ada bertugas membelanjakan dan membangun tanah oleh Menteri Keuangan sehingga jelas uh, ada check and balances. Yeah. Kenapa kok tanah, walaupun itu investasi, tanahnya juga APBN karena aset jalan tol itu ada masih ada di negara walaupun ada investasi tapi karena ada tanahnya uh, oleh ABBN ya asetnya menjadi aset negara ya. Itu satu. yang kedua, kenapa ini Jogja Solo ini uh, prioritas, super prioritas, karena ini adalah segitiga emasnya Jawa Tengah Jogja, Joglo Semar Anda masih dengar, masih ingat pengembangan kawasan Joglo Semar Jogja Solo Semarang Nah, selain Jogja, Solo Jogja yang akan selesaikan sekarang yang bersamaan juga di, sudah dimulai dari Bawen Jogja. Okay? Dengan demikian nanti kawasan ini yang disampaikan oleh Bupi Menteri Keuangan tadi bisa uh, meningkatkan kegiatan ekonomi di regional uh, Jawa Tengah dan Jogja. And, uh, ingat bahwa kalau ada di Tanjung Emas, okay? kalau ada uh, kapal pesiar yang berlaku di Tanjung Emas. Mereka tidak nginep di mana-mana, nginepnya tetap di uh, kapal, sehingga dampaknya ke uh, darat kecil. Nah, dengan adanya Joglo Semar ini tadi, nanti mudah-mudahan uh, turis itu juga nginep di Magelang, nginep di Jogja, karena semua, semua sudah terkoneksi. Ya? Ini sangat ditunggu masyarakat menurut saya, karena LHR-nya lebih dari 25.000 per hari. Bayangkan itu, 25 sekitar 2 bulan hingga 25 ribu kendaraan per hari yang lewat Solo, Jogja, sudah kredit, sudah macet. Sekarang orang ke Jogja dari Semarang yang masih jadi frustasi antara Kartu Surah Jogja. Oke, jadi ya, akan segera kita selesaikan supaya uh, lebih lancar lagi. Rekan-rekan telah kita dengarkan bersama APBN yang sumbernya antara lain uang pajak Tadi Menteri sampaikan sangat luar biasa dukungan untuk kemajuan ekonomi regional Antara lain belanja infrastruktur Tapi Pak Menteri menyampaikan betapa signifikan pembangunan juga pada ekonomi di Jawa Tengah dan Yogyakarta saya persilakan pada anda yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan kemudian dan Pak Menteri tadi. sebutkan nama dan media okay. Saya kira kita tadi dijelaskan bahwa dari Solo uh, ke Jogja membebaskan untuk tahap satunya sampai dengan Kuaten, Ya rata-rata sudah. 94 dan 74 persen lahannya akan diselesaikan pada triwulan pertama 2023 ini triwulan berarti Maret Bupati tadi katakan kan sebelum lebaran kalau bisa diselesaikan tanahnya lalu diselesaikan tanahnya progres fisiknya sudah 49 persen sehingga tinggal 51 persen Insya Allah Desember selesai sementara itu untuk fungsional akan segera kita uh, selesaikan siapkan untuk mudik sehingga bisa mengatasi uh, kemacetan di kawasan itu. Ya, terima kasih Pak Menteri. Uh, lewat jalan yang normal itu Pak. Kalau saya kira yang fungsional kan belum lewat sampai kelaten. Ya, ya, jadi ya, saya kira ya sampai yang mau dibuka untuk mudik Tergantung uh, apa? Tergantung uh, kepadatannya, oke? Eh, Menurut kepadatannya. Dan selalu saya bilang, kalau yang namanya transportasi itu berdasarkan pada prasarannya, regulasi, pengaturannya, dan perilaku, ya, perilaku pengendara juga. Kalau dia saling makan-makanan, jadi stok, tapi kalau dia antri, tapi jauh di lancar. Ya. Oh iya, itu pasti memecahkan macet. Ya insya Allah kita lakukan percepatan ya sehingga Jokowi sebenarnya akan bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita mencoba mendengarkan apa di para masyarakat setelah pembebasan dilakukan dan gantung untung diberikan. Jadi beberapa sampel diberikan ke kita, dan ditanya oleh Bu Menkyu, ditanya oleh Bang Basuki untuk apa dan ternyata rata-rata ya ganti untung, ada yang jadi kos-kosan, ada yang jadi rumah ya, ada yang jadi sawah bahkan tiga kali, bahkan ada bondo tesonya tadi malah sampai tiga kali lipat, menurut saya bagus. Tapi masih ada beberapa ruas yang belum selesai, mesti kita bereskan terutama di Klaten. Ya. Insya Allah ini ya akan coba segera kita bantu untuk membereskan, nah, tugas kita di Pemda itu. Ya. Ya. ya targetnya sih yang di Klaten aja tadi yang di Klaten itu mintanya sebelum lebaran sudah beres maka Bu Bupati Klaten nanti akan membantu ini fungsinya Pemda sebenarnya ya Pak tadi realisasi BSN di Jateng juga terbesar dan target ekonomi 6% tadi ya harapannya kalau itu sudah jalan semuanya kita mesti menggunakan memanfaatkan itu agar kemudian pertumbuhan ekonominya bisa menjadi jauh lebih tinggi, lebih cepat betul teorinya kalau kita nggak bisa menggunakan ya percuma gitu ya ya? yaudah, untun dulu buruk ya mas, mas, gila ayy, danang ya say, batik, batik tengah eh Pak danang Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Apa gaya ini gimana? Jawa Tengah sih, Mbak. gaya Tengah, Jawa Tengahnya bebas kok. Nih, saya utama sih, gini: oke, Oke, kita mau konser di Oke, kita mas.